kau boleh acukan diriku dan anggap ku tak ada tapi takkan berubah perasaanku kepadamu yakin pasti suatu saat semua akan terjadi kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku mempunyai dirimu aku mau cintai kekuranganmu selalu bersedia bahagia kamu apapun terjadi ku janjikan aku ada Oh, ye yeah. boleh jauhi diriku, namun ku percaya. akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku kuranganmu selalu bersedia bahagia apapun terjadi ku janjikan aku ada